Sudah okay guys. Dan, -tel -tel Aduh. Gitu dong. seperti seperti Yo Ayo lagi yo. banget zonanya sumpah. Harus berjuang begitu jauh. Aman sih Iya dan kali ini dari Liquid kita high juga sudah langsung memantau tapi berpindah ke tim Vampire dan juga APG dimana sebentar lagi nampaknya bakal terjadi tabrakan jen semua dengerin menlewati rotasi jalur <laughs> yang sama e, dimarah sekali <laughs> kalau kita ringgir namarah sekali nanti gue co kita ngomong dimarahin APG, APG menjadi so. bahwa posisi mereka sedang yeah. kalah untuk fight sedikit dari mundur sedikit belok coba mencari jalur yang berlainan tapi diswap dan juga pukit langsung coba untuk ke break up teman sudah bertemu dulu ya baru juga mulai ngomong baru juga mulai ngomong Walpi Walpi yeah. suruh diam dulu enggak mau Walpi ya? Karena lebih memilih ke arah lower ground ya sedangkan dari vampire dari VP juga memilih nampaknya enggak mau terlalu melakukan t-fight tapi tunggu dulu di situ. Sudah ada, sudah. Menjawab vape, nih ke luar jangan lihat Kalau lagi dua itu, nontonnya di level aja, tapi kamu di sini di suaranya enak ya? Aktifnya sih, PMPL. Saya udah mulai. kemarin cukup agresif. Sinyal lu ya, tadi sampai ini dari APG. Apa kabar? Biar nonton, Udah kemana-mana sih? Siska, gua menungguin suaranya pas semangat, coy. Tapi nampaknya belum Oh, udah, udah, udah, gitu ya Wah seru ngira udah, sayang sekali. Belum berhasil. aku juga sayang sekali. ke arah masih terus bertukar peluru kali ini. Bener, lagi Fokus. Ini suaranya bikin enggak fokus, kembali turun ke arah bawah. dan begitu yang nampaknya mencoba perlahan-lahan untuk keras dan mulai Aduh, nge-spray down. Aja lani, di sisi stone ke arah smoke bomb Sih, gitu. salah satu Sih, gitu <laughs> cukup tertena, Betul. Memang Memang lantar lantar cukup membuat tim APG dalam posisi yang sulit <laughs> dan yes. <tuk> membuat ini. kan lagi halu, ini kan lagi halu. Punya nyimengnya enggak bisa kurang, dia halunya bisa jangan ngomong mulu, Wolfi ganti Si Space manger, dong. Wah, Kali ini Game fokus dari granatnya berhasil untuk langsung membuat satu player itu loh? Begitu pula dari kali ini mencoba untuk melakukan aja ke kanan. Mencoba untuk mendapatkan satu poin dari mencoba untuk secure ke Tapi dari APG menyisakan satu lagi membawa pada game kali ini di eliminasi tanpa adanya nol poin dan kali ini pindah ke tim dan juga kali sudah terlihat di daerah rumah dimana kali ini dari asa juga sudah mulai memasuki dan itu dia Gotani sudah mencoba untuk itu wah apa betul hampir tapi menjadi knock baginya waduh Coba untuk Ayo RRQ, RRQ nah, tapi belum ada knock lagi yang terjadi di antara dua oh tim tersebut Sedangkan 2E bakal bertemu dengan VPA terus tekanan terhadap tim 2E nice. Tekenan, tekanan Namsin uh. masih bertahan juga di balik, satu gundukan tapi VPE gak mau terlalu Namsin, Namsin, Namsin Wow gg VPE co, 2 squad udah RRQ, bisa ya RRQ oleh vpe Waduh. Yes, berat gini posisinya posisinya. Ke... <laughs> bisa dari Infinity tapi mereka nampaknya belum berhasil untuk mengeliminasi dari kedua belah tim. Mencoba untuk menyelamatkan dulu dari nerf atau justru nampaknya udah enggak sih karena udah blue zone juga. betul. Masa. Ini masih nahan sakit di blue zone iya, dan saking dari tim Begitu tipis nyawa bisa untuk waktu ini. Infinity tahu nungguin yang sama sekali tidak Zona sembilan selalu so, menunggu satu step di depan Percaya mereka. Pastikan tim Arakiu nggak bisa keluar dari compound dengan selamat. Iya, mama selamat dan kali ini Armi Krowboy. Oh, iya. oh, iya. Kita lihat berpindah ke Armi Krowboy dan juga Nafi di mana kali ini sudah berhadapan aja dan spapel di sana sendiri. Wih Indo jangan jalan berantem jalan. dulu dong Indo, yuk, yuk, yuk. Waduh, papeel balik spapel, sumpah spapel. Ipas kalau udah maju komit banget spapel, sumpah. Wah. Bagus banget dan pastinya itu membuat dari tim NFT Aduh bisa. sesama Indo guys ya, nggak usah dipuji nggak usah diapa-apain guys TV sudah. Tapi langsung terlihat juga oleh tim oh, VPE, IPM, di Jiri, dia, dia. Juga oleh di secure point seorang diri bertahan tepat di luar ujung dari hoki, bat itu di tengah. Iya, apalagi kali ini kita sudah melihat Ayo, juga di Anco, ya, 18, ya. Blue nya udah sakit banget Dan mau nggak mau, semua tim harus dipaksa langsung Metahoki oh, guys, meta circle, Dan kali ini kita melihat juga dari tim Bigatron Tiga tim Cie ngeliat lihat coy. Dari Onyx dan juga Giga. Akan seperti apa pertempuran yang mana. banget lebih mengamankan kamu. Kamu tahu sih kamu. Kamu tuh nggak pernah ngertiin aku, tahu tapi soalnya dia kan lucu banget, coy. Iya Kamu tuh lebih mikirin perasaan kamu aja. Biar pernah ngertiin aku. Tepat nyelip karena di antara btr dari Lu mau berantem sama dia jadinya. biar bisa dengar kayak gitu. kan suaranya Iya. Dan folder mengorpuang, wow. mana mana nggak lu cok? tapi nampaknya belum ada yang Eh, folder eh, eh, eh, eh, wah, eh, aja anjing eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, berantem. Pas eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, Cakep, cakep, cakep! Iya, iya, kalau udah maju, komitmennya, aduh iya, anak-anak iya, iya, iya, iya, iya, dong iya, iya, iya, iya, dari iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, dia <coughs> orang ketahunya adanya Demrut di sisi sana betul, dari KF juga sudah berhasil untuk dari Five tapi ini dia fight oh, antara BTR dan juga dari v, nice. tim Five, disimulai dari seorang nice. Toniki, tumbangkan bukan oleh BTR melainkan oleh tim Infinity, dan Aduh, bakal terjadi fight kifis. yang cukup berbahaya dari kedua tim ini bersama dengan tim Infinity juga sebagai third party Yep, kali ini kita sudah ada terparty kan. ya. tiga tim sekaligus di mana kali ini dari Face Clan juga berusaha untuk eh, menaruh granat yang masak mata-matang sementara itu dari Luxi, Ini masak matang-matang cakep. Cycles mencoba untuk langsung berotasi ke arah yang lebih aman mengingat ini mereka perlu ke arah safe zone. Betul, perlu ke arah safe zone dan tentunya juga dengan zona yang begitu sakit zona kelima. Yeah. Tidak ada tim yang mau tahan terlalu baik damage di sisi belakang. Tapi kita lihat aja juga dari tim Evo nah, sama masuk oh, ke arah rumah dia, dia, dia, lagi clearing-clearing um, um, clearing aja sekitar-sekitarnya, memastikan bahwa mereka kosong. Eh ketahuan, eh eh ketahuan, ayo eh mau kemana, eh eh mau kemana, eh. Eh seperti apa? Yeah, ya, okay, terus yuk. Ayo. Oh. Oh, dapat oh. fase lagi. Tim dipulangkan oh, gitu. okay. Dari, dari okay, buat Ada tim posisi mereka kali ini. Varis oh. bakal maju ke depan dengan TS TS TS kalian Wah, kalau lawan Axis dia ke sudah tim Secret kali ini kita ada Infinite. Ada Infinite depan. berhadapan langsung dengan Duzi kok no, maju pelan-pelan maju pelan-pelan ngagetin mela. mela ah lu aduh banyak-banyak nah, tapi A dia masih bisa bertahan di sisi sana sedangkan, aduh, sedangkan Mela mencoba untuk masuk ke arah pelan-pelan yuk pelan-pelan yuk pelan-pelan yuk Nice kalau terbuka bakal langsung tapi bisa Ah dia Infinity-nya juga dan Nuzi di player kali ini Hoki oke hoki hoki akan Gak boleh nice ya. no co Waduh Coba perangin lagi di bagian logroon oh, Kf-kf juga Hoki Bat itu kf dari, dari Nuzi juga Dia cukup kewalahan harus nge-revive Dari quit. temannya sementara itu Lihat bagaimana dari liquid. liquid Sudah, sudah perlahan-lahan mencoba uh, untuk menengahkan ini akan diratakan dari Liquid Nice quit, nice, quit. Nice, quit. Uh, Hoki Likin. Bat lo kit sumpah Likin. Likin. quit Quit Gila Gila hokinya Ampun dah Dagi, iya tim iya bagi bantuan. Bantuan. Hoki, betul hoki, hoki guys ya, hoki, hoki, hoki guys ya. bantuan bantuan. Hoki, bet, hoki hoki, bantuan hoki. Gila bateri pos lagi. Teri, bos Aduh, lagi. Bantuan, itu, pang, itu pang. adalah momennya. Yes. Dari Kasih pam Kita sudah dari sudah Alu lupa tuh. Lu. Wah Ahang pas. Betul dapat lagi. Big Etrand dapat lagi. Eh, bunuh-bunuh oleh Kejar kejar kejar Eh sabar-sabar. Eh masih ada satu tim nih, masih ada gigni geek gigni bunuh dulu yuk yuk bisa yuk. Bunuh dulu yuk, kiri yuk nah supply juga sudah kita turun dari langit sementara itu dari 3. Pemainnya. juga Sudah langsung Gila. Enggak ada Bang Pablo bang Pablo Pablo udah diusir sih Untung Cok. Di mana dari ada nyelip. Kalau pakai terlalu banyak sih Dia bakal lebih berharap Evo BTR pokok pukulan dan kondisi yang sekarang dan coba mengambil WC dari Iya dia bakal coba nahanin dia dari QB nya Yo yo yuk dapetin gignya yuk pertarungan oh, di oh, atau antara... kalem ya ya sabar ya Masih full iya sabar sabar bunuh gig dulu yuk Lysak Ayat udah tau kayaknya 4 lawan 4 Coba dia teman itu terbatas terbatas ya, di, di, di, di. Yo, yo, bunuh dulu Kubi Dapatkan mereka menemukannya Tapi Kubi tak mungkin Gak punya rencana berdiam diri iya. saja Dia, dia mau coba jadi up juga. mau berikan spray dalam Lysak pasti membuka juga terhadap tim Dia tau lah. ada lawan yang berbeda di sini. Kita Udah nembak aja udah nembak Tapi kalau buat pemain Mereka gak tau jumlah tim berapa yang tersisa Hanya jumlah live berapa Jadi mereka yang menetapkan berapa. Ini sisa berapa tau Iya Beten belum tau Iya jadi masih buta banget Tapi kali ini dari ratfest juga Jangan berantem dulu, sabar, sabar, ya sabar. Nae, cik. Uh, cik. Para dari liquid tapi belum ada splash damage yang terlalu sedikit ah, cuma dengan QP yang nampaknya. kalau Sabar, nah, sabar. Sama -sama. Oh, iye, zona Betul, ya, sabar. Oh ya Joni, Epos ya. Oh iya Joni, Epos. Epos. Betul, dia bisa cuma bisa diem doang. Betul Pen Berharap. Tidak. Agar Beter dan juga Dimi Epos saling kenal. Di luar ya, di luar resono samping. Juga arah tim Epos. ini menjadi PR juga bagi tim Biga Teran karena sekarang mereka harus masuk area yang sudah oh, panau. Biga mau maju open banget ya. Terlebih dahulu. Nice. Oke siapa? apa kabar terima kasih buat si teh hari pulang nih mekanik nih bos udah yang menang siapa aja dah ketiga tapi o, sama Indo ya. Beh, esment, Indo guys hashtag Indopride Indo Indo jadi posisinya bagus banget Wah, bisa open banget keadaannya untung sekali bagi liquid, tim Infos ya. dan berat sekali bagi nice, tim De Geatron dari oh, Luksy uh, luk, luk, luk. masih barat di sisi kalah posisi, kan posisi. Seorang liquid, tapi liquid kalah posisi open banget iya kalah posisi dia, dia open banget -di dan Ifos tau hal tersebut langsung mengunci l dan mendorong tim BTR gak bisa lebih jauh masuk area Sarawak eh Mencoba untuk mendorong dan juga ada permainan Granat merah-merah? wih kenapa tuh Gila, posisi Lysak udah ngunci banget coq abis itu Lysak udah ngeflag iya Lysak udah begitu tuh wah berat terkenal ini cukup sakit 만져봐! langsung di-secure kill oleh tim EVOS ya betul, dari tim EVOS, kan, lezek, di sisi bawah tidak bisa terlalu banyak bergerak dia out, tapi, out, tapi lebih fokus untuk menumbangkan tiga lawan daripada satu. menyelamatkan temannya karena sana kondisinya yeah. tiga, tiga lawan satu tentu menjadi bagi poin ya, sharing poin ya, sharing poin, sharing poin ya EVOS tentu GG, GG Indo Ah, <coughs> oh, gokil! 11 Gigi guys, <tik> kembali <Kepalaan> kali ini Gigi. Gigi game, bos.